Mendoakan Pekerjaan Bapa kami yang di surga, kami percaya engkau mengasihi dan memberkati kami selalu. Seperti kehendakmu, kami mau semakin seperti Yesus di dalam segala aspek kehidupan ini, termasuk saat kami bekerja. Kiranya engkau yang memimpin kami supaya dapat bekerja dengan baik. Kami percaya, Pekerjaan adalah berkat Tuhan, bukan kutukan. Kami percaya lewat bekerja, kami semua diberi berkat oleh Tuhan, baik rohani maupun jasmani. Karena itu, kami berdoa memohon penyertaan Tuhan setiap hari, setiap saat kami sedang bekerja. Tuhan yang memberi hikmat dan kemampuan supaya kami berhasil. Biarlah segala berkat yang kami terima lewat pekerjaan itu dapat mencukupi menghidupi keluarga kami, menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan juga bagi semua orang. Bapa, kami percaya bahwa kekuatan untuk memperoleh kekayaan berasal dari Engkau, dan kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang layak dipercayai dengan berkat-berkat tersebut. Untuk memuliakan Tuhan Anugerahkanlah kepada kami Hati yang senantiasa murni Mengasihi dan mengutamakan Tuhan Dalam segala sesuatu Terima kasih Bapak Kalau ada rekan-rekan kami Yang belum memiliki pekerjaan yang baik Kami berdoa juga Tuhan memberikan hikmat Mempertemukan dengan orang yang tepat Dan menunjukkan pekerjaan yang tepat sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang menerima berkat Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.